Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Saputra. Oke, okay, jadi di kesempatan kali ini saya berada di desa Raso lagi guys Oke, okay, jadi kita akan mencicip ya Mencicipi salah satu minuman es degan ini guys Yang ada di desa Raso guys Ini vlog kedua ya, di desa Raso uh, Yang pertama yaitu vlog Satem Babibit ya Mungkin buat teman-teman yang mungkin pengen tahu videonya ada di sini ya Bisa lihat di sini ada video saat timbah bibit itu Kali ini minuman yang ada di desa Raso Yuk ikuti yuk Oke jadi guys saat ini saya berada di desa Raso ya Es kelapa mudanya guys ini berada di desa Raso guys Tepatnya ada di ini ya di depan tubuh itu ya Tubuh desa Raso guys Jadi gimana kenikmatannya es kelapa muda itu kita sana yuk jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like dan comment mbak izin bikin video mbak ya, ya oke okay. ya, ya. ini jualan apa mbaknya ini jualan kan sdg kan ya es dan sdro mbak ya, ya. oke okay. boleh nih wah nih nah, jadi guys ini mbaknya jualan SDK nih ya, guys nah. ini tepatnya ada di depan itu ya depan lapangan desa raso b 2 Lapangan Coba Boga Rasa B2 guys Ini bukanya dari jam berapa, Mbak? jam ke sepuluh, Mbak ya? Buka setiap hari, Mbak ya? Oke, ya. oke, okay. okay, saya pesan es berikannya, Mbak. Satu ini satu porsinya, berapa, Mbak? Lima ribu. ribu ya? Rasanya segar, biasanya jualan sini. Pak, itu tahu sering ya? Oke, di sini tiga jadi, guys. Jadi, buat teman-teman yang pengen nyicipin sdk-nya, ini ada di sini ya. Bukanya dari jam berapa, Bu? bukanya dari jam 10 ya bukanya dari jam 10 guys buruan apalagi ini cuacanya terik. ya yuk buruan hampir di desa raso guys oke kita akan mencoba ya guys gimana kenikmatannya ini oke okay, guys kita udah dapat minumannya guys ya. nah ini dia ini porsi 5000 guys bisa dilihat bentar kita buka ya nah ini dia banyak guys dengan ini ini porsi lima ribu guys. Gimana keinginannya? Kita hijir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarilah nafsimarufusakna waktila jadilah. Oh, sampai tempat apa Oke, kita hijir dulu guys. Bismillah. Wow. Hmm. Seger guys. Rasanya ada apa? Jeruk jeruknya ada. Makanya tadi dikasih jerukan Tuh 5000 dapat banyak guys oh. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Silahkan aja datang di Desa Rasau ya Tepatnya ada di depan itu ya Depan buku yang ada di lapangan uh, Desa Rasau ya guys Tepatnya ada di Simpang SMA uh, sampai ya Jangan lupa cobain es kelapa muda Cocok buat Uh, minum diminum di siang hari, kita minum lagi. ini makanya pakai kayak ini ya, ini nggak ada gelas masanya. ibunya nggak menyediakan gelas ya, yes. jadi bungkus, nggak pulang gitu. biasanya sih gitu. nggak apa-apa, kita minum aja di plastik ya enggak? ini kayak dikasih selasih yes. guys, bisa diladen. nah ini kayak dikasih apa selasih ya. oke okay, kita minum lagi. Hmm. mantap guys segar wow ini nih. Nih, dukanya ini mantap nih. oke okay, habis guys mantap biasanya yang jualan suaminya pak di-padi yang tadi hmm. yang jualan banyak oke okay, jadi guys itu tadi ya salah satu review minuman ya minuman es degan yang ada di desa Raso, guys jangan lupa untuk teman-teman yang mau punya rekomendasi jajanan pinggir jalan atau mungkin minuman yang ada di sekitaran teman-teman jangan lupa tulis di kolom komentar ya dukung dan support channel ini ya agar berkembang lagi oke kita bayar guys setelah itu kita cus, cari makanan-makanan pinggir jalan lainnya yuk kita bayar yuk oke okay, Terima makasih banyak minumannya udah mantap sekali berapa tadi monggo okay. dipas mawon bae materswun okay. kembaliannya nggak usah ya makasih, ya. ya makasih banyak udah dapat izin nonton okay. di sini bae, ya, ya. izin saya upload di YouTube ya okay. ya moga oh, kasih. sama-sama moga oke jadi guys uh, itu tadi ya salah satu minuman yang ada di desa Rasau. tuh ada di belakang itu ya Oke okay, jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan aja langsung datang di desa Rasau ya Jangan lupa like, komen dan subscribe, dukung terus channel ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin uh, ada rekomendasi minuman atau makanan di pinggir jalan, Silahkan tulis kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you guys.